Selamat menikmati.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 kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tanganmu saja Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Halulia, Amin. Adik-adik, siapkan Alkitabnya ya. Kita mau membaca Masmur Ujian nih. Masmur Pujian pada hari ini diambil dari Mazmur 25, ayatnya yang ke-8 sampai ke-12. Udah ketemu?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 Halo selamat pagi adik-adik, selamat hari minggu Wah senang sekali nih Kak Puji dapat menyapa kembali adik-adik Kelas 4, 5 dan juga 6 Dalam ibadah hari minggu secara online Nah adik-adik gimana nih kabarnya Kak Puji berharap adik-adik di rumah Dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat Kakak coba nih ya Mau sapa nih adik-adik Halo untuk DJ, Concita Syafel, Pasco, Annabel, Beni Levana. Halo juga Vito, Beni Toby, Owen, Kartika, Quincy. Halo juga buat Clarissa, Jogi Marbun, Clara Sinaga, Amanda, Raja, Rutlun, Anya, dan juga Asael. Gimana nih? Semoga udah pada siap ya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan dulu bacaan kita hari ini adik-adik. Uh, kita dari Yesaya 56 ayatnya yang pertama sampai yang ke 8 Yesaya 56 ayatnya yang pertama sampai yang ke 8 sudah ketemu kalau sudah kita boleh simpan dulu Alkitabnya, kita mau berdoa bersama-sama, yuk kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk kasih karunia Tuhan sehingga kami boleh bangun pada pagi hari tadi Ya Tuhan, sebentar kami mau beribadah, berkati ibadah ini ya Bapak, berkati kami agar dapat mengerti, memahami, dan mampu melakukan firman Tuhan yang akan kami dengar. Berkati juga segala peralatan yang kami gunakan ya Bapak, baik laptop, handphone, TV, dan juga koneksi internet kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya, kita mau baca bersama-sama dari Yesaya 56, ayatnya pertama sampai yang ke-8 yang berbunyi demikian. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yesaya pasal 56, ayat 1 sampai 8. Keselamatan adalah bagi semua orang, beginilah firman Tuhan.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 tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun demikian pembacaan Alkitab demikian pembacaan firman Tuhan adik-adik sebelum kakak bercerita coba nih kakak mau tanya dulu pernah enggak diantara adik-adik ada yang uh, pernah menginap mungkin di rumah saudara tapi saudara yang jauh yang kita mungkin sebelumnya belum pernah bertemu Gimana ya kira-kira rasanya kalau menginap di tempat orang yang kita belum terlalu akrab? Pasti sungkan ya. Kita mau ngapa-ngapain? Enggak tahu tempatnya di mana. Terus kita misalkan mau makan, mau minum, kita pasti malu-malu gitu ya. Nah, terus juga nggak enak pasti, nggak nyaman ya Adik-adik? Nah, kira-kira Adik-adik bacaan kita tadi juga menceritakan sebuah bangsa yang menjadi pilihan Tuhan. Siapa yuk bangsanya? Betul sekali yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel dalam bacaan kita itu sedang dihukum oleh Tuhan karena mereka tuh nggak setia sama Tuhan. Mereka nggak melakukan perintah-perintah Tuhan sehingga pada saat itu mereka dihukum Tuhan dalam rangka kasih adik-adik. Coba nih adik-adik kelas 4, 5 dan 6. Di mana bangsa Israel dihukum? Ayo, di mana? Pasti ada tahunnya harusnya. Betul sekali di Babel. Bangsa Israel dihukum di Babel. Sama berapa lama ya kira-kira? Dua tahun? Bukan. Lima tahun? Juga bukan. Coba berapa lama? Lama banget tadi, kadik. 70 tahun. Wah, lama banget mereka berada di tanah pembuangan yaitu di Babel. Di sana, adik-adik, mereka enggak punya tempat tinggal sendiri. Mereka gak punya tanah sendiri, gak punya tempat tinggal, pekerjaan juga gak punya. Di sana mereka menjadi budak-budak adik-adik. Dan hidup mereka tuh susah, pokoknya mereka tuh menderita banget adik-adik. Nah, gak enak banget ya adik-adik ya. Nah selama 70 tahun bangsa Israel ini berdoa setiap hari kepada Tuhan. Minta diampuni dosa-dosanya. Mereka juga minta supaya mereka dapat kembali ke negeri mereka yaitu... Yerusalem Nah adik-adik Tuhan pada saat menghukum mereka Tuhan tidak meninggalkan mereka Tuhan tetap bersama mereka Mendengar semua seruan-seruan mereka Mendengar doa-doa mereka Mendengar ratapan-ratapan mereka Sampai pada akhirnya Tuhan menjawab permohonan mereka Yaitu dalam bacaan kita Tuhan e, meminta Nabi Yesaya Untuk menyampaikan firman Tuhan coba untuk adik-adik nih yang udah besar-besar. Kakak mau tanya, ada yang tahu arti saya enggak? Siapa yo yang tahu? Coba nih kalau nggak tahu kamu juga kasih tahu ya. Arti saya yaitu uh, me, uh, sebagai penyelamat atau dalam bahasa Inggris kita bisa, biasa menyebutnya savior. Nah, dalam bacaan kita Tuhan Meminta Nabi saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel yang sedang dihukum Bahwa Tuhan akan menghimpunkan orang-orang Israel yang terbuang Yang berarti Tuhan akan mengembalikan bangsa Israel ke negeri mereka yaitu Yerusalem Dan bangsa Israel akan mendapatkan keselamatan dan juga pemulihan dari Tuhan adik-adik Tapi dengan syarat Coba syaratnya apa kak? Coba kita baca lagi yuk firman Tuhan kita tadi. Yang pertama dan yang kedua ya ayatnya. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku. Artinya dari Tuhan ya adik-adik. Dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya. Dan anak manusia yang berpegang kepadanya Yang memelihara hari sabat dan tidak menyajiskannya Dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat Nah itu syaratnya adik-adik Dengan kata lain Tuhan di ayatnya yang pertama yang kedua Akan menyelamatkan bangsa Israel Mengembalikan bangsa Israel Mengampuni bangsa Israel Tapi dengan syarat mereka harus setiap kepada Tuhan ketika nanti mereka sudah sampai lagi ke tanah negeri mereka yaitu di Yerusalem mereka harus setiap pada Tuhan. Itu syaratnya adik-adik. Nah setiap pada Tuhan menjalankan perintah-perintah Tuhan tidak menyembah kepada Allah lain mereka beribadah kepada Tuhan melakukan sepuluh hukum taurat Tuhan. Nah adik-adik. Kalau misalkan dipikir-pikir nih, Kak dan juga adik-adik juga sering banget ya uh, membuat hati Tuhan sedih. Kapuci Puji, nih contohnya nih, kalau Kak kadang kadang misalkan Kak lagi ibadah sama nih ke adik-adik. Ibadahnya juga Kak biasanya online, biasanya Kak menggunakan handphone. Nah, kalau Kak lagi ibadah, tiba-tiba ada WhatsApp masuk, Kak Puji tuh suka nggak fokus Kadang-kadang juga Kak Puji lapar sambil makan, kadang-kadang sambil minum. Sehingga saat menangkan firman Tuhan, gak fokus adik-adik. Nah coba nih, siapa nih kelas 4, 5, dan 6 yang suka kayak Kak Puji sama? Ayo angkat tangannya, gak selalu malu. Pasti banyak nih yang angkat tangan nih. Iya, kita kadang-kadang kalau lagi ibadah suka gak fokus. Padahal kita udah tahu ya kalau itu salah satu hal yang tidak Tuhan sukai. Kita mempunyai waktu 24 jam. Kita melakukan kegiatan lain selama 24 jam itu. Kita kalau beribadah paling berapa lama sih? Satu setengah jam atau dua jam? Mungkin paling lama ya. Tapi selama satu setengah jam dan dua jam itu, kita juga masih sering nggak fokus sama Tuhan atau kita dengerin aja nih. Tapi dalam kesehari-harian kita, kita tidak melakukan firman Tuhan tersebut. Ayo, nah kita harus boleh gitu ya, adik-adik ya. Terus contoh hal yang nggak baik nih, yang suka mungkin kita lakukan adik-adik kan sekarang sekolahnya online nih. Nah pas lagi sekolah online, adik-adik matiin tuh kamera zoomnya, hmm, di matikan kamera zoomnya. Terus adik-adik uh, dengerin bu gurunya sambil uh, scroll TikTok, ya yeah. atau lihat YouTube atau sambil chat chatan sama temen-temennya. Nah, atau malah ada yang sambil bobok nih, nggak dengerin. Nanti kalau dipanggil, ayo namanya Annabel, Annabel nggak ada nih. Nah, kayak gitu. Nah, itu juga satu hal yang akan mendukakan hati Tuhan. Karena kenapa adik-adik nggak -adik banyak loh orang-orang atau anak-anak yang beruntung seperti Kak dan juga adik-adik yang dapat bersekolah. Banyak di luar sana, teman-teman kita yang seumuran dengan adik-adik tidak mampu untuk bersekolah, apalagi sekolah online. Yang membutuhkan uh, paket internet, membutuhkan laptop atau handphone, mereka sekolah biasa aja tuh nggak bisa adik-adik. Nah, atau siapa nih yang uh, suka uh, malas untuk saat teduh nih? Kalau bangun tidur langsung cari handphone, mana handphone? Ah, scroll TikTok, lihat TikTok, WhatsApp, chatan Nah, padahal lupa untuk bilang "terima kasih" sama Tuhan karena sudah dibangunkan pagi hari tadi terima kasih sama Tuhan karena boleh bangun dalam keadaan sehat masih mempunyai orang tua bisa mempunyai tempat tinggal dan juga makanan tapi keseringan kita ya sebagai anak-anak Tuhan masak ini tuh lupa ya adik-adik buat saat teduh Kak juga kadang-kadang kayak gitu adik-adik nah itu juga hal yang mungkin akan e, membuat hati Tuhan sedih adik-adik dan masih banyak lagi, adik-adik hal-hal yang Tuhan gak sukai. Tapi kita, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan masa kini juga masih sering lakukan, walaupun kita tahu Tuhan gak suka. Sama nih, seperti bangsa Israel tadi, ya, adik-adik uh, udah tahu Tuhan gak suka kalau kita menyembah Allah lain. Bangsa Israel masih menyembah Allah lain, padahal bangsa Israel udah diselamatkan, ya, sama Tuhan dari Mesir, keluar mereka, menjadi punya negeri sendiri, yaitu Yerusalem. Tapi di Yerusalem, mereka... Hidupnya enggak seperti yang Tuhan perintahkan Jadi dihukum di adik-adik Nah, sampai juga adik-adik dengan bangsa Israel Kita anak-anaknya saat ini Walaupun berbuat hal yang Tuhan tidak sukai Tapi Kapuji dan juga adik-adik Tetap akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan Karena Tuhan sayang banget nih sama kita sebagai anak-anaknya Nah, asalkan juga dengan syarat adik-adik, yaitu syaratnya kita nggak berbuat lagi nih hal-hal yang nggak Tuhan sukai. Terus kita mau setia sama Tuhan, seperti bangsa Israel tadi harus setia mengikuti uh, Tuhan sampai Tuhan panggil kita nanti. Terus setia tidak mengulangi hal-hal yang uh, salah di mata Tuhan. Kemudian kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan dan mau melakukannya. Kita setia kepada Tuhan dengan dengar-dengaran akan orang tua, dengar-dengaran akan kakak yang punya kakak, terus juga kita dengar-dengaran sama bapak ibu guru kita. Ada banyak hal adik-adik, walaupun kita anak Tuhan yang suka berbuat salah, tapi kalau kita mau berbalik pada Tuhan, kita mau setia melakukan apa perintah Tuhan, Tuhan pasti akan sama seperti bahasa Israel tadi. Kita akan dapat pengampunannya Tuhan, kita tetap dapat keselamatan dari Tuhan nah terakhir nih untuk adik-adik kelas 6 nanti kan hari Selasa akan ada pengumuman nih untuk kelulusan nah adik-adik pasti dari sekarang udah mulai mencari SMP-SMP pasti maunya masuk ke SMP favorit iya nggak sih? iya dong Kak Puji juga dulu gitu nah tapi adik-adik boleh lupa juga ya bahwa dimanapun nanti kita ditempatkan SMP manapun yang Tuhan berikan kepada kita melalui uh, orang tua adik-adik gak boleh e, kesel, misalkan gak masuk SMP yang kita mau, atau gak masuk ke SMP favoritnya, tuh adik-adik ah aku mau males, ogah-ogah ah nah, belajar, males, ah ini bukan SMP kesukaan aku, nah itu gak boleh ya adik-adik, karena Tuhan tempatkan kita dimanapun berada itu Tuhan punya tujuan Tuhan punya rencana terhadap hidup kita jadi gak boleh sedih kalau misalkan adik-adik mungkin gak masuk ke SMP favorit oke adik-adik dan banyak lagi hal-hal uh, untuk kita bisa setiak pada Tuhan ya Jangan lupa juga beribadah seperti sekarang Itu juga salah satu hal bentuk uh, kita setiak pada Tuhan Nah demikian firman Tuhan hari ini adik-adik Kiranya kita bisa menjadi anak Tuhan Yang mau tetap setiak pada Tuhan dalam kehidupan kita Jangan lupa juga untuk mengerjakan aktivitasnya nanti dengan kaeca ya adik-adik Kapuji dan kaeca tunggu Amin Shalom, selamat hari Minggu Anak Tanggung Tadi kan adik-adik udah dengan firman dari kapuji ya Sekarang Kak Kesha akan sampaikan aktivitasnya Kita mau buat apa sih Kak Kesha? Kita akan buat notebook Tapi ini bukan sembarang notebook Karena kita akan buat dari aplikasi yang sering adik-adik gunakan Ada WhatsApp, ada Instagram Lalu yang lagi tren yang suka dibikin adik-adik untuk goyang-goyang kayak lucu-lucu gitu Apa sih? TikTok Nah bahan-bahan yang diperlukan adalah Kertas HVS Disiapkannya tiga ya adik-adik Lalu juga ada gunting Ada double tip Kalau nggak ada double tip adik-adik bisa pakai e, lem-lem kertas ya Lalu ada pensil Ada pensil warna dan juga ada kertas origami Di sini kaki saya hanya siapkan beberapa buah aja. Pertama yang kita harus lakukan adalah Kertas HVS yang kita punya Kita lipat dua seperti ini Lalu, untuk buat lingkarannya, adik-adik bisa gunakan double tip yang adik-adik punya untuk bikin jayplakannya. Ya, seperti ini kita buat, lalu kita gunting, adik-adik jadi yang sebelah lipatannya sebelah sini, ya. Nanti biar nggak putus lingkarannya, kita gunting. Hati-hati, adik-adik, guntingnya kita gunting pelan-pelan. Nah seperti ini deh, ini enggak putus ya, bisa dibuka tutup seperti ini. Lalu kalau adik-adik bingung, Kak tapi aku enggak bisa gambar TikTok atau gambar logo-logo aplikasinya, Kak. Adik-adik bisa lihat di Google atau enggak, di YouTube caranya ya, Kakaknya juga enggak bisa, tapi bisa lihat di YouTube tutorialnya. Nah kita buat ya, misalnya kita buat Instagram dulu deh, kita buat Instagram, kita gambar Instagramnya. Kalau udah digambar, lalu spidol yang tadi kita kasih warna. Kalau untuk warnanya sesuai kreasi adik-adik deh, boleh nggak boleh ikutin atau enggak sesuai kesukaan warna adik-adik. Nah, tadi kan ada spidolnya nih, kita warnain deh. Kalau kita udah warnain seperti ini, warna-warnanya yang cantik. Kalau sudah, lalu depannya kan seperti ini nih, logo aplikasi. Di dalamnya kita akan isi komitmen-komitmen adik-adik. Kalau Kak Kesia, komitmennya, Kak Kesia tulis komitmenku. Komitmenku pertama, Kak Kesya kan masih suka nggak saat teduh nih, masih bolong-bolong saat teduhnya, Kak Kesia tulis komitmen yang akan Kak Kesia lakukan adalah rajin saat teduh, lalu selalu mengucap syukur, lalu rajin ibadah. Nanti kalau udah seperti ini adik-adik. Nih. Adik-adik kalau misalnya kalau tiga kebanyakan boleh bisa pakai satu aplikasi juga enggak apa-apa. Yang penting komitmennya ditulis ya. Yang penting kan komitmennya yang adik-adik lakukan. Kalau sudah selesai buat aktivitasnya, jangan lupa adik-adik foto, seperti foto, lalu dikirim ke grup WhatsApp PKPA. Oke, saya tunggu ya. Dadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Gimana adik-adik firman Tuhannya? Bisa dimengertikan? Jangan lupa kerjaan aktivitas hari ini ya, dan kirim aktivitasnya ke grup PA Shalom. Kita sudah bernyanyi, membaca kitab, juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau memberikan persembahannya adik-adik. Persembahan yang adik-adik sudah kumpulkan disatukan dengan persembahan keluarga di rumah ya. Persembahan yang sudah dikumpulkan mulai dikirim ke kantor gereja dari hari Selasa sampai hari Sabtu. Dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore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 Porto PA yang kedua, adik-adik diminta untuk menuliskan absensi kehadiran ibadah nih di kolom komentar di bawah ini. Gimana tuh contohnya kak? Gimana ya kak? Contohnya, Naomi kelas 3 sudah beribadah. Kalau adik-adik kesulitan, boleh minta tolong sama penamping adik-adik selama ibadah, baik mama, papa, ataupun yang lain. Yang ketiga, mama, papa, oma, opa, atau penamping ibadah adik-adik, jika memiliki kritik atau saran untuk ibadah ini, kami segenap kakak layan akan menerima dengan terbuka. Bisa melalui WhatsApp group atau bisa melalui link di bawah ini juga. Nantinya kritik dan saran akan diterapkan di IHMPA selanjutnya. Porta PA yang terakhir, kakak mau ingetin nih sama adik-adik dan juga mau papa. Kalau minggu depan, kita tetap akan beribadah bersama lagi. Di IHMPA Online Shalom Depok jam 7 pagi.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 Banget berdiri lagi, kita mau nyanyi lagu yang diambil dari Kidun Ceria 267, siapa yang berpegang bed 1 dan 5. Adik-adik jangan lupa ya untuk aktivitasnya nanti di foto terus adik-adik kirimkan ke grup WhatsApp Pekat PA Salom Depok. Kapuji dan Keca tunggu ya. Nah adik-adik tadi kita sudah bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah memberikan persembahan. Untuk mengakhiri ibadah ini kita tutup dengan doa. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menjadikan kami anak-anak yang mau selalu setia pada Tuhan, dan juga mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan pada hari ini dalam kehidupan hari-hari kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari minggu adik-adik, sampai, sampai jumpa kembali minggu depan ya, dadah!